Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya hari ini mau bongkar celengan loh, bongkar celengan neng, yang... di Peringinan ini celengannya celengan dari program tabungan Karang Taruna di sampinginan ikuti saya terus jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Oke. Okay. Ya Allah, ular Ya orang gitu. Berapa sih angkanya berapa? Satu. Satu sahu. Satu pok delapan jelas ctB pagi tuh eh kamu kamu Masuk. Orang masih Paling kecil 100. lagi Lah, Mbak. <tuk> Ini nang <tangan> takul kok naik cerkebal, anu kertas si barang kul, namu kul, Dunia anakku mau itu nonton TV kok. anu eneng ngongkon nggak di sini, nggak ini, ini nope. sampai guys, karena eyunanto ya, ya, iya, permasalahannya sih orang banter kok, di sini kok di kok masuk mau lagi kriteria kertas kabeh masuk, di bawah 2000 ribu pak bos, masuk, dua ke bawah masuk Pak jadi untuk <cengkimer> masuk maksimal 2000. wah penuh ini <tuk cengkimer> sini. <tuk cengkel> <tuk cengkel> Halo. Ini ki belajar oh, tukang kita Lagi belajar jadi tukang bang ini. Iya. Iya. Dia orang dari Bang Dede. Bang Didet, Bang. Dede. Ya, benar. <laughs> <laughs> ini C untuk menanamkan nilai-nilai rajin menabung untuk adik-adik. Oke, oke. Ini ya, nih. Hemat Bangkal Kaya kan? Iya, menabung. Nah. Iya. Ini <tuk> meski Wes muni, Mas. Pak, orang sampai semangat Ya. Loh, kok dhuwur men Ya lah ndare ge sih. Ayolah, tarik, kan? 500. Atamih. ya. Lukuh, ya. Lukuh, sih,